Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Chau Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marabahaya, bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, di sini ada sebuah video dan orang Indonesia berjumpa dengan artis di Malaysia guys. Dan ya, kita akan melihat istilahnya apa saja yang mereka lakukan. Dan judulnya di sini adalah "House Tour Adam John Pelakon Malaysia". So, saya penasaran apa yang dilakukan oleh orang Indonesia ini ketika berjumpa dengan Adam John, ya, salah satu pelakon yang ada di Malaysia. Dan mereka ini "House Tour" loh, guys! Wow, berarti kenal deket gitu kan? So, jom kita tengok videonya, guys! Let's go! Oke, okay, ini daripada channel Intan Putri, ya guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya. Let's go! Oke, okay, kita bakal lihat koleksi-koleksi. Let's go Oke, okay. assalamualaikum. Waalaikumsalam kita lihat koleksinya Wow! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? siapa, siapa? Ya, oke, okay. ya. Wow. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, banyak banget Banyak banget oke, <laughs> <laughs> dari oke, <kitar> dulu kali <laughs> ya Eh hey, kenalin dulu dong, Nama saya Adam, Adam. John, John. dari okay. Malaysia. Jadi <laughs> <laughs> suka syuting-syuting film ya, artis film ya? Wow. Boleh lah. Ha? Boleh lah. Sana. Kita nanya-nanya gitaran dulu kali banyak Oke, okay, boleh, okay. boleh boleh boleh boleh. ini gitaran banyak banget. Banyak banget. <laughs> ya. Ada berapa totalnya? Wah, oh, berapa? Tak kira <laughs> Tak kira. Oke. Okay. Ini saking-saking mesranya ya mereka istilahnya orang Malaysia dan Indonesia juga. Ya Allah. Jadi kayak udah saudara aja, ketawa-ketawa bersama gitu guys. My zing enak banget ya. 50. <laughs> Ini baru sebagian ya. <laughs> gitu kita kita lihatnya enak gitu kayak kayak nyaman gitu. Heeh, entahlah. Apa saya punya saya punya koleksi um, uh, apa uh, dipanggil hmm. artis series lah. Oh, uh, okay. itu yang itu yang saya fokus. Ah diari saya fokus artis series. Okay. Ada beberapa ni yang saya sendiri punya. Mm -hmm. uh, tapi uh, kebanyakannya memang yang signature series artis lah. Oh uh, gitu. gitu. Salah so, satunya apa tu? Okey yang ni namanya. Okey. Okay. Oh, oh, ini Paul McCartney ni, Paul McCartney dari The Beatles, The Beatles ni. Legend <laughs> banget <laughs> ni legend ni dan apa lagi tunai okey Paul McCat ni yang ni Jimi Hendrix Jimi Hendrix uish oh. Jimi Hendrix uh. oh. ini, di, Kalau koleksi kons sejarah huh? uh, yang ni uh, Jimi Hendrix Monterey okay. okay. konsep dia di Monterey kita ni oh. dia bakar oh dibakar dia dibakar kita okay. ni okey Monterey <laughs> <laughs> <laughs> banyak banget <balai. laughs> sorry guys ini harganya banyak mahal betul saya cepatkanlah. Okey, okay, Paul, okay. Paul Gilbert, Steve Vai t okay. Akira Takasaki, okay. Scott Ian, Dave Mustaine, Kurt Hammett, Kurt Hammett, Kirk Hammett, Kurt Hammett uh, uh. James Hetfield. Ah, semua oh. dah aku pegang. Ini dia kedukaan ya, kedukaan ya. Apa lagi? Apalagi? Okay. Uh, Lemmy Lemi Kilmister. Oh, kill oh Jean Simmons. Okay. Wow. Uh, di belakang tu uh, Michael Schenker. Hmm. Ah, -mm. uh, Angus Young. Okey. Ah okay. Ben Helen, Eddie Ben Helen, ben Helen. Ben Helen. Helen. Uh, Chuck Berry, Chuck Berry, uh, James Hetfield, James Hetfield, uh, Joe Wings, uh, Jim Root, Slipknot, okay, oh, uh, uh, Jimmy Page, Jimmy Page, Led Zeppelin, Wah ada <laughs> yang dua itu ya guys, pernah lihat. <laughs> Oh, berarti, kalau misalkan dari gitar sebanyak ini, berarti memang dia adalah seorang gitaris. Iya, iya, Gitaris iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, roll Rock and roll iya, Rock and roll iya, oh, okay. pernah bermain di uh, Indonesia uh, tahun oh, 2014 wow. iya, <gitaris> oh. iya, kita tengok poster tu ha. Yang poster tadi tu <laughs> okay. Kita tengok poster yang waktu mereka perform kat sana Dan waktu Rokino Jon perform dekat Bekasi, dekat Jakarta sana tu ha. Gitar tu oh. yang dia pakai Ni <laughs> Ini lah <laughs> ya? <Halo>. eh, <laughs> Ini Ini lah Indonesia Wow <laughs> Saya pakai ni di Jakarta <laughs> ah. Ayah. Ayah. Ayah. Bang, tapi dari semua gitar yang ada yang paling disukai dan disayang tuh yang mana nih? Oh Yang paling punya cerita lah mungkin Hmm Yang ini Ini saya punya Gita oh. yang pertama Wah wow. Penuh saya kenangan ya Tidak pernah terlupakan ya Seumur 10 tahun 10 tahun? Oh, <laughs> nah, <sekarang> <laughs> <udah> <laughs> <puluh>. <laughs> okay. Pertama kali ya yang menjadikan nah, dia, dia sebagai Artis dia mungkin sampai sekarang dan juga koleksi Uh, Kamezua, okay. uh, okay. okay. ah Kamezua di mana ah smoke on the water purple inilah yang inilah sejarahnya nih yeah. wow <laughs> yang, yang sering dipakai buat banggu yang sering dipakai uh, kalau sekarang buat perform? ah uh, okay, yang ni kita elektrik kita saya yang pertama ini yang pertama ini ni, ini yang pertama. Okey. Semalam okay. kan kita bagi satu raket kan? Hmm, Stesio kan? Ya, uh, nah, ada fokus satu tadi. Pakai ini. Kita, ah. ini. Ah. <laughs> okay, ini okay. Oh. Ini elektrik kita saya yang uh. pertama, yang pertama. Uh, yang ini <coughs> macam saya cakap tadi lah uh, okay. yang ini saya tua, saya tua uh, Indonesia, Singapura okay. semua pakai yang ni. Pakai ini. Ah, uh, eh, semuanya pakai. pakai. <laughs> nak nak pakai nak pakai macam ini yang ini saya pakai dalam filem yang saya berlakon okey okey lepas tu uh, uh, yang ini yang ni pun istimewa juga sebab yang ni di hari perkahwinan saya okey uh, ya, saya oh. dengan seorang gitaris uh, legend di Malaysia yes. nama dia Joe Wings, Joe Wings. Uh, dan Joe dia Wings. pakai gitar ni okay. pada hari wedding saya dan oh. dia sign weh oh. di oh. <laughs> bulan 1 tanggal 22 2016 yeah. okey okey dia uh, bagi saya okay. dia main gitar ni okay. tapi harus selingat eh ya. yang jadi MC wedding dia <laughs> ya. tu azik ya, di <laughs> tapi waktu dia perform aku lagi sakit perut <laughs> Kurang ajar betul betul ni. Eh. Ya Allah. Di video tu aku tak ada dalam tu. Oi sayangnya. Sayangnya so, yeah. view-nya sudah 600 ribuan. Nanti pun tapi muka aku tak ada <laughs> yeah. pandang. Aduh. Cara tu aku MC-nya. Aduh. kalau dari semua gitar ini yang terakhir dibeli yang mana? Yang terakhir dibeli. Yang terakhir dibeli yang ini yang ni. Yang ini. Ini, yang yang ini. ini. Yang ha. ini. Ha. ini terakhir. Paul Gilbert Oh, kalau oh, dia Itu tahun berapa ni? Try we. Ah. Tahuni, tahun ini, tahun ini. Oh, 2020. Silak, silak. Yang ini, yang <laughs> yang, ini, yang, ini, yang ini. Oh, saking banyaknya, guys. Uh, tapi bukan gitalah base. Base, ah. oke. Okay. Oke, oh, try tahun ini. Iya, yeah, tahun ini. Ah, okay. uh, tapi yang ini pun selalu uh, pakai pergi gig selalu guna yang ini. Oke. Oke sebab <laughs> saya suka Flying V. Oh, okay. <laughs> so sebut pasal tadi Rockeroll John dah pergi ke Jakarta. Hmm. So hari ni boleh dikatakan genap tahun yang ke-8. Oh, pasal yeah, pergi betul. Mei, sekarang yeah, yeah. ni Jun kan. Yeah, yeah. Sepatutnya 10 tahun <laughs> tapi tak jadi di awal-awal tahun oh. Jadi inilah bukti dia. Oh. <laughs> oh. Ini yeah. original poster <laughs> daripada Begitulah, nah, itu <laughs> nah, yang, ya. yang tadi di digital. Di kalau digital, ya, di stiker rock ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kalau di Malaysia, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, yang ya, ya, ya, ya, ya, ya, So, Jadi, walaupun kita baru buat tapi ini original daripada ah, zaman, gitu. zaman itu zaman itu itu kita depo, yes. so, ini yang singapore oh, singapore oh, oh, semuanya tuh singapore indonesia ya situ amin nanti kita wow mantap wow. ini wow. Okay, thank you, thank you guys, thank you guys. Nah ini kan udah gitar ya bang. Sekarang kita lihat ini nih action figure, action figure. Oh, ini nih. Cukup. Cukup. Yang ada di sini dulu coba. Yang di, ada di sini ya. Ini, uh, oh si ada lagi. Musician punya ini lah. Oh iya, Adi, iya iya. Ini Lemmy. Lemmy ya. Elvis Presley. Iya, iya. Ghost. Cobain, Jimi Hendrix. Eddie iya. Van Halen. Oh belakangnya ada lagi. Ada lagi. <laughs> ya. <Banyak> Kamit banget ya. <laughs> <Banyak> banget <laughs> banget ya. ya. Dia ada Kamit saya ada dua bilik. Okey. Saya okay. punya side A, side B. Okay. Macam keset <laughs> So bilik side A sebenarnya di sana. Bilik side A oh, uh, lebih side kepada saya punya koleksi uh, toys. Okey. Ah mainan buku oh. majalah. Okay. Itu side A. Oh, Okey. Dan side B ialah bilik ni. Uh, di mana dalam bilik ni adalah untuk muzik okay. dan film. Okay. Uh, so okay. Barang muzik di sini, okay. barang film di sini. Oh, yang ya. barang film ya. Jadi kalau saya nak tengok movie ke, saya tengok oh, di sini. Ya, saya ya. nak ya, tengok ya. konsep ke apa ke di sini lah. Okay, okay Kalau okay. saya nak main oh. dengan action figure, permainan saya begini saja. Oh. <laughs> <laughs> jadi, jadi, memang yang engagement keluar rumah ya. <laughs> semua ada. Banyak uh uh uh. wow. ya. uh, uh, ngabisin kasetnya oke. berapa lama ya nonton Tapi di sini musik ya, Banyak banget hahaha Uh, iya. Okay, nak tengok sana boleh jom. kita. Dan uh, oh. sebelum tu masa uh, band abang-abang diaorang uh -huh. datang ke sini di Purple Hills, di antara barang-barang yang ada di sini pun dulu pernah ada. Kat Pepehis, oh iya, iya, iya. Dah, dia, uh, dia ya, ya, ya. Tapi Purple Hills ponda dah, sudah surti perbelanjaan. Okay, nanti kita baca cerita lebih lengkap lagi di selanjutnya. Kita kasih tidur. Okay, jangan. <jom>. Okay. <laughs> Sekarang Oke. kita pindah bilik, Kakak guys. Kakak terus ya isinya ya Allah. Abah jom Oke. Okay. Sekarang kita pindah bilik dan tadi tuh kaset-kaset dia, kita gitar dia. Sekarang nih toysnya dia. Ya Allah banyaknya. Ampun ampun ampun. Ya Allah, talang. Oke. Oke. Okay. Okay. Oke. Sekarang kita pindah ruangan atau pindah kamar yang tadi tuh musik dan film. Sekarang nih toys majalah dan semuanya. Tapi ini dulu dong. <laughs> ya Wow. Ya, oh, wow. Ya, wow. wow. Uh, ini adalah uh, yang dipanggil mesin arked. Yes. Uh, pada tahun sembilan puluhan dulu memang kalau jadul nah, banget sih. Main video game, main. Nah, kena pergi ke Uh, shopping mall lah. Yes, yes. Aha. kan uh dia -huh. masuk smart go. Ya. So itulah kumpul-kumpul duit sekolah. Oh, yeah. Tak tak makan tau. No. <laughs> tak makan. Tak makan sebesar ini ya. <laughs> <Tarih malam -lamam. laughs> Tapi sekarang uh, gak makan gak makan punya ini. Iya kan? Ini Uh, Selayaknya. Baru, baru, baru, baru sampai. Baru sampai? Oh. oh. <laughs> oh. <laughs> ya, kenapa beli ini bang? Untuk ini mengenang masa-masa. Uh, dia, dia punya ya? dia punya memori lah. Almemori. Oh, uh, ya, sebab minat eh, dan dan semua video game dalam ni memang semua yang biasa main dulu. Okey. Nah, tapi dulu kita kecil kan, bukan nah, nah. Nah. Dan dulu kena kumpul duit. Yeah, sekarang tak ada. Tak ada. Tak Dah kaya dah. Okay. Oh my god, banyak yeah, banget guys, yeah, ini gila. gila ini mahal-mahal semua, semua. Mainan yang ada di sini karena suka banget bang Adam ini suka banget sama Star Wars, <laughs> yes. jadi semuanya tuh kebanyakan Star Wars. Oke. Okay. Kan. Campur-campur ya, ya. Tapi Star Wars of course ada. Huh? Dan selain daripada Star Wars, anything yang kartun uh, atau movies daripada 80s, okay. 90s, yes. uh, early 2000, huh. so, semuanya, semuanya ada semua. ya. Uh. Wow. pernah lihat ruangan ini di dalam TikToknya dia. <laughs> Iya yeah. kalau <laughs> nggak <laughs> tijik kau yang dia ini wangannya bernada guys. <laughs> okay. Aduh, um, boleh jelasin omang um, dari sebelah sini nih ada star wars star wars. Yang ni okay start dari sini ya. Yes. Yang ni uh, daripada film Back to the Future. Mm -mm. Uh, apa uh, Marty McFly punya hoverboard. Okay. Uh, yang ni okay. Marty McFly punya cap dan hmm. ada signature pelakon dia. Okay. Michael Okay. Wow. Yes, oh. Yes, yes. Hmm. Okay, Yoda. Ini Yoda. Yoda. Yoda. <laughs> ini uh, Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader punya helmet. Uh, ini Magneto daripada X-Men. Yes. Oh ya, tak faham li, ni pasal macam ni. Film uh, The Mask. The Mask. Jim Carrey. Mas, yeah. Semuanya punya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ini daripada pada The Avengers. Oh iya, film, ini ini ini. Uh, Avengers. <laughs> <laughs> oh okay. Dia lagi. <laughs> ini daripada film Ghostbusters ya ini kalau nak cari antu tapi beneran ini ada tapi beneran ya Allah jangan nanti gue jumanji ada itu ketep beneran loh Oh ini, ini, ini, ini, oh. ini, ada tuh Oh, Astagfirullahaladz <laughs> oh, wow. wow Jangan dibuka, jangan, jangan Tapi lo ketep deh, ini besi beneran -bener dong Bukan mainan kayak izian oh, uh, ya. Iya kan? Ini oh. Voltron Voltron Voltron, Ui, Thanos apalagi, lagi? Wow, banyak banget sih Ini Eh ini nih, Toy Story <laughs> nih, kesukaan gua Oke okay. Dan di filmnya dia naik ini pula <laughs> aduh. Ayo, ini R2-D2 okay. Dari Star Wars dan yang ini real size, real size. Oh real size. Yang oh, okay. ini pun real size juga Yang ini oh. pun dari Star Wars juga Yang ini Han Solo okay, okay, Real okay. size Yang ini jaket Martin McFly dari Back ah, to the Future iya, iya, iya. Ini semuanya masih ada juga. <laughs> Dragon, Dragon Ball Yang ini nah. uh, Darth Maul dari Star Wars juga mm -hmm. Yang ini uh, dia punya lightsaber dan Nah, ada autograf pelakon dia Oh Keren banget Keren banget Parah <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <Farah tik> ya Masih ada juga sebelah sini Sampai pedang-pedang Semuanya hey aí, dong, Berapa tahun dia koleksi nah, semua ya, dari ini Dari awal sampai sekarang Sebanyak ini udah berapa lama bang Saya start Kumpul memang daripada kecil Tapi daripada kecil itu Uh, masa kecil, banyak dapat hadiah lah Oh, oh dapat oh. ada Oh, oh, oh ok, okay. Uh, ada, uh, Uncle, yeah. auntie Tapi bila saya start bekerja sendiri mm -hmm. Saya bekerja sendiri uh, mula, mula pada tahun 2007, 2007 oh. Saya jadi airport, airport. Ok, lah A Ah, okay. So, start, start bekerja di KLIA itu mulai well, lah. It. Nah, kat situlah uh, ada okay. gaji duit sendiri okay, yang tu yeah, yeah, yeah. start daripada situ lah. tapi oh. ingat ga barang pertama yang dibeli dari hasil gaji sendiri tu? Yang mana? Ni. Ini, Millennium Falcon. Wih, oh, Langsung pilih... ga main-main. <laughs> main. <laughs> <laughs> oh, yang gede, guys. Itu <laughs> nah, paling pertama tu. paling pertama. Millennium Falcon. Keren lah. <laughs> <i> <laughs> <laughs> dari semua di sini, yang paling susah dicari tu yang mana? Hmm? Ini Ini mengirim dari UK. Sudah, wow berapa itu posnya? Di Kayaknya pos. Dan berapa lama sampainya? Nah. Berapa lama sampai dari UK? Eh, uh... dua bulan, dua bulan. Oh, dua bulan. Oh, dua bulan. Oh, dua bulan. Oh, memang bulan. Oh, dua bulan. Oh, barang bulan. Sampai okay. ke latest lah, uh -huh. nah, macam Captain America nih semua yang terkini lah yeah, yang, okay. oh, okay. yang terbaru banget dibeli tengok Dalam bilik satu. nih yeah. banyak oh, banyaknya bingung dia, dia. Lupa, <laughs> lupa uh, Dalam bilik, oh oke okay. ya, okay, <coughs> ya ini lah Oke ini terbaru Itu pasti berat banget loh dik, lo kuat wow. gak dik? <laughs> ini beneran nih ini beneran loh oh asli guys berat. serah terima <laughs> <laughs> sakit ini, ini sisi, asli tahun ini uh, yang tahun tahun ya. ini tahun okay. <laughs> ini berat ini semua wow. ini wow keren banget guys di <laughs> nah, sini ya. yang, <laughs> yang, uh, yang terbaru yang ini ini Apa Batman. tuh film Batman yang terbaru? Kan? Batman. Oh iya, iya. Oke, okay. iya. ini baru. juga ah, ada ini. Ada bang... oh, <laughs> <anak> waria Ada ini. <laughs> ngerti ini. keren keren keren, keren. Ada ini. dari ini. Ada waria ini. <Gang> kira-kira okay. jadi koleksi, -tiba -tiba. Sama -tiba. Sama -tiba, tahun tuh koleksi. <laughs> Tapi sebenarnya kalau bener ruangan ini selain dipakai buat video TikTok, apa lagi dipakainya? Mm, tadil hmm, tadilah memang untuk untuk koleksi, untuk, ya? untuk koleksi, untuk, untuk main-main soun sorangan. <laughs> Tadi dia suka suka main pedang. Iya. <laughs> Oke okay guys saya tidak nonton sampai selesai dan ya mungkin teman-teman mau nonton langsung fullnya bisa langsung cek link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk di subscribe channelnya Mbak Putri Intan guys Nah di sini kita sudah melihat ya koleksi ataupun bisa dikatakan hostur juga daripada pelakon Malaysia yaitu Adam Johnson sangat gila ini guys gokil parah ya kan dari istilahnya gitar-gitar yang pastinya mahal-mahal dan juga mainan-mainan yang mahal-mahal, so memang the best lah seperti itu. Dan ya, yeah, macam asrono nah, aja ketika seekor zilli ini dan juga Mbak Intan bisa masuk ke sana, dan juga istilahnya bisa house tour seperti itu. Itu sebuah kebanggaan dan sebuah kayak... Wow kesempatan yang sangat-sangat langka sekali seperti itu So guys terima kasih banyak sudah tengok video ini sampai selesai Dan gimana komentar teman-teman sekalian silahkan komen di bawah Dan saya pemain untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh